Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kusuma Yudha Dari kelas psikologi angkatan 2018 Disini saya akan Mempresentasikan Hasil tugas kelompok Kami yang berjudul Mechanism of Hearing Smell Test Attention Oke langsung saja Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Farenra Bayuri Wangga Di sini saya akan mempresentasikan Mekanisme persepsi pendengaran, sentuhan, dan perhatian uh, Mata kuliah biopsikologi uh, Di sini terdapat kelompok kami yaitu Bayu Kusuma Yuda Bunga Dilis Puriana Dan saya Farenra Bayuri Wangga Dan satu lagi rekan saya yaitu Sini fabrialiana. Nah, jenis area sensorik dari korteks. Area sensorik dari korteks dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berbeda secara fundamental. yakni terdapat primer, sekunder, dan juga yang terakhir adalah asosiasi. Untuk jenis yang primer merupakan jenis area korteks sensorik yang menerima sebagian besar inputnya langsung dari inti relay talamik sistem itu. Visual cortex adalah daerah otak cortex, bahwa menerima paling inputnya dari inti genelites, lateral. Lalu yang kedua adalah namanya sekunder. Merupakan suatu sistem yang terdiri dari area cortex sensory, yang menerima sebagian besar input mereka itu dari cortex sensory primer, dari sistem itu, atau dari area lain korteks sensorik sekunder yang dari sistem yang sama seperti itu, dan yang ketiga ada namanya sistem asosiasi korteks. Nah, asosiasi korteks ini adalah merupakan area korteks yang menerima input yang lebih dari satu sistem sensorik. Sebagian besar input ke area asosiasi korteks datang melalui area korteks sensorik sekunder. Nah, untuk suatu fitur sistem sensorik dalam organisasi sistem sensorik ditandai oleh organisasi hierarki. maksudnya adalah sistem yang anggotanya dapat ditugaskan ke level atau peringkat tertentu dalam hubungan satu sama lain organisasi hierarki sistem sensorik terlihat dari perbandingan efek kerusakan pada berbagai tingkatan nah, semakin tinggi tingkat kerusakan semakin spesifik pula, dan kompleks defisit, misalnya penghancuran reseptor sistem sensorik, menghasilkan hilangnya kemampuan total untuk merasakan dalam modalitas sensorik, contohnya kebutaan total ataupun juga tuli. Nah, sebaliknya, penghancuran suatu area asosiasi atau korteks sensorik Sekunder biasanya menghasilkan defisit sensorik yang kompleks dan spesifik Sebagai pengakuan atas organisasi hierarki sistem sensorik Psikolog kadang-kadang membagi dua menjadi dua fase umum yaitu sensasi dan juga persepsi Sensasi adalah proses yang menentukan keberadaan rangsangan Dan persepsi adalah proses tingkat tinggi dan menafsirkan pola-pola sensasi yang lengkap Masing-masing dari tingkat ko tiga kortex tadi, oh, yaitu primer, sekunder, dan juga asosiasi dalam sistem sen sistem sensorik itu mengandung area yang berbeda secara fungsional, yang bersifat, be yang berspesialisasi dalam berbagai jenis analisis. Sistem sensorik adalah sistem paralel, di mana informasi mengalir melalui komponen, melalui berbagai jalur, Sistem paralel menampilkan pemrosesan paralel dari sinyal secara simultan dalam berbagai cara oleh jalur paralel ganda dari jaringan saraf. Tampaknya ada dua jenis aliran paralel, yakni analisis dalam sistem sensor kita. Yang pertama mampu mempengaruhi perilaku kita tanpa kesadaran kita dan yang kedua yang mempengaruhi perilaku kita dengan melibatkan kesadaran kita. Nah, yang pertama tanpa kesadaran, yang kedua itu dapat mempengaruhi kita dengan kesadaran kita nah, sistem sensorik dicirikan oleh pembagian kerja beberapa area khusus pada beberapa level saling berhubungan oleh beberapa jalur ar aran misalnya, setiap area sistem visual dikhususkan untuk memahami aspek tertentu dari adegan visual contoh, bentuk warna ataupun gerakan namun, Rangsangan kompleks biasanya dianggap sebagai keutuhan terpadu, bukan sebagai kombinasiasi dari atribut independen. Salah satu solusi yang mungkin untuk masalah pengikatan adalah bahwa ada satu area korteks di bagian atas hierarki sensorik yang menerima sinyal dari semua area lain, dari berbagai sistem sensorik dan menyatukan untuk membentuk persepsi. Salah satu area otak yang telah mendapatkan perhatian baru-baru ini sebagai lokal potensial untuk pengikatan informasi sensorik adalah klaustrum. Uh, merupakan sebuah struktur yang terdiri dari selembar neuron. Ya, saya ulangi, merupakan sebuah struktur yang terdiri dari selembar neuron halus yang terletak dari yang terletak tepat di bawah neokortex menuju tengah otak Nah, ini merupakan gambar model organisasi sistem sensorik. Model sebelumnya, model yang pertama adalah model hierarki, fungsional homogen dan serial model Model yang ini lebih konsisten dengan bukti adalah hierarki terpisahkan secara fungsional dan paralel tidak ditunjukkan dalam model saat ini adalah banyak jalur menurun yang merupakan sarana di mana target yang lebih tinggi dari sistem sensorik dapat mempengaruhi input sensorik. Nah, salah satu sistem sensorik yang ada dalam tubuh manusia adalah sistem pendengaran. Nah, fungsi sistem pendengaran adalah mendengarkan persepsi suara. Suara merupakan getaran dari molekul udara yang merangsang sistem pendengaran manusia. Manusia hanya mendapat mendengar getaran molekul antara 20 hingga 20.000 Hz siklus per detik. Nah, jika di bawah 20 Hz, manusia tidak dapat mendengar getaran suara tersebut. Namun, jika di atas 20.000 Hz akan mendapatkan akan menyebabkan kerusakan pendengaran karena tingginya tekanan suara yang diterima oleh indra pendengaran. Nah, dalam persepsi suara uh, itu terdapat tiga komponen yaitu amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas dari getaran molek molekuler paling erat terkait dengan persepsi kenyaringan, nada, dan warna suara. Nah, ini merupakan gambar yang mer hubungan dari dimensi fisik ke persepsi suara. Di situ terdapat amplitudo yang Dilihat sebagaimana grafiknya, frekuensi dan juga kompleksity Lalu selanjutnya adalah Untuk nada murni, apapun ada hubungannya erat antara frekuensi nada dan nada yang dirasakannya Namun hubungan antara frekuensi yang membentuk suara alami Yang selalu terdiri campuran frekuensi dan, freku dan nada yang dirasakan kompleks Nada suara tersebut terkait dengan frekuensi dasar mereka ini frekuensi tertinggi, di mana berbagai komponen frekuensi suara berlipat ganda. Misalnya, suara yang merupakan campuran dari frekuensi 100, 200, dan 300 Hz biasanya memiliki nada yang terkait dengan 100 Hz. Karena 100 Hz adalah frekuensi tertinggi, yang tiga komponennya adalah tiga kelipatan. Karakteristik persepsi nada yang sangat penting adalah kenyataan bahwa nada suara yang kompleks mungkin tidak terkait langsung dengan frekuensi komponen suara apapun. Misalnya, suara campuran, suara nada campuran nada murni dengan frekuensi 200, 300, dan juga 400 akan dianggap memiliki nada yang sama dengan nada murni 100 Hz karena 100 Hz adalah frekuensi dasar 200, 300, dan 400 Hz. Aspek penting dari prosesi pitch ini disebut sebagai fundamental yang hilang. Nah, ini merupakan gambar yang untuk mengilustrasikan gelombang suara kompleks yang terkait dengan satu nada klarinet. Gambar ini juga menggambarkan bahwa setiap gelombang suara kompleks dapat dipecah secara matematis menjadi serangkaian gelombang sinus dari berbagai frekuensi dan amplitudo. Gelombang sinus komponen ini menghasilkan suara asli ketika ditambahkan bersama. Nah, salah satu alat alat indera manusia untuk mendengarkan suara yaitu adalah telinga. Nah, telinga diilustrasikan pada gambar ini me gelombang suara bergerak dari keluar telinga masuk ke dalam saluran pendengaran dan menyebabkan membran timpani atau biasa kita sebut dengan gendang telinga bergetar. Getaran-getaran ini kemudian dipindahkan ke tiga osys, yaitu tulang-tulang kecil di, dari telinga tengah, dari telinga tengah, malus atau palu, inkus atau landasan, dan stapes atau sanguri. Sanguri. Getaran stapes memicu getaran dari membran yang disebut jendela oval, yang pada gilirannya mentransfer getaran ke cairan kokela berbentuk siput. Atau sibut darat Kok, Koklea adalah tabung panjang melingkar dengan struktur internal yang hampir menyentuh ujungnya Internal yang hampir menyentuh ujungnya Struktur internal ini adalah organ reseptor konstruktur enggaran Atau organ korti Setiap perubahan tekanan pada jendela oval berjalan di sepanjang organ korti sep, sebagai gelombang Organ korti terdiri dari beberapa membran, diantaranya membran basilar dan membran tektorial. Reseptor pendengaran sel-sel rambut dipasang di membran basilar, dan mem membran tektorial terletak pada sel-sel rambut. Dengan demikian, defleksi organ korti pada titik manapun sepanjang itu menghasilkan kekuatan geser, uh, saya ulangi, dengan demikian, defleksi organ korti pada titik manapun sepanjang itu menghasilkan kekuatan geser pada sel-sel rambut pada titik yang sama. Gaya ini menstim menstimulus sel-sel rambut yang pada gilirannya meningkatkan penembakan akson secara pendengaran. Getaran cairan kok koklea pada akhirnya hilang oleh jendela bundar, membran elastis di dinding koklea. Dan koklea pada manusia itu sangat sensitif Manusia dapat mendengar perbedaan nada murni yang berbeda dengan frekuensinya hanya 0,2%. Prinsip utama pengkajian koklea adalah bahwa frekuensi yang berbeda menghasilkan stimulasi maksimal sel-sel rambut pada titik yang berbeda di sepanjang membran basilar dengan frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan aktivitas yang lebih besar, lebih ke jendela dan frekuensi yang lebih rendah menghasilkan aktivitas yang lebih besar di ujung membran basilar dengan demikian, banyak frekuensi komponen yang menyusun setiap suara kompleks mengaktifkan sel-sel rambut pada banyak titik yang berbeda di setiap membran basilar dan banyak sinyal yang dibuat oleh suara kompleks tunggal dilakukan di telinga oleh banyak neuron pendengaran yang berbeda seperti poklea sebagian besar struktur lain dari sistem pendengaran disusun berdasarkan frekuensi dengan demikian, dengan cara yang sama bahwa pengorganisasian sistem visual sebagian besar retinotopik, nah, organisasi sistem pendengaran sebagian besar bersifat tonotopik. Nah, akson dari setiap sarap pendengaran bersifat bersinaps di nukleus koklea inferensif, yang darinya banyak proyeksi mengarah ke buah zaitun unggul di kedua sisi batang, otak, pada tingkat yang sama. Aksen dari proyek inferior, di mana mereka menyatu pada neuron, yang memproyeksikan ke inti genulite, mendial thalamus, yang pada gilirannya memproyeksikan ke korteks pendengaran primer. Perhatikan sinyal dari masing-masing telinga digabungkan pada yang sangat rendah di gambar tersebut yaitu di zaitun unggul dan ditransmisikan ke korteks pendengaran implasetral dan kontralateral karena kerumitan jalur pendengaran subkortikal analisi, analisis fungsi mereka menjadi sulit namun satu fungsi dari sistem pendengaran subkortikal dipahami dengan baik lokalisasi suara di luar angkasa dimensi Dimediasi oleh zaitun superior lateral dan medial Tetapi dengan cara yang berbeda Ketika suara berasal dari sebelah kiri seseorang Ia mencapai telinga kiri terlebih dahulu Dan itu lebih keras di telinga sebelah kiri Beberapa orang dalam zaitun superior medial, rep, medial merespon, merespon sedikit perbedaan dalam waktu kedatangan sinyal dari kedua telinga Sedangkan Beberapa nioran pada zaitun superior lateral reseptan untuk sedikit perbedaan dalam amplitudo suara dari kedua telinga. Proyek zaitun superior medial dan lateral ke kolikul superior serta kolikul inferior berbeda dengan organisasi tonal topik umum sistem pendengaran. Lapisan dalam kolikuli superior yang menerima input pendengaran ditetap menuju peta ruang pendengaran lapisan supervisi kolikuli kuli superior yang menerima input visual diatur reti, retinotopikali. Dengan demikian tampak bahwa fungsi umum dari koli kuli superior adalah menemukan sumber input sensorik di luar angkasa. Nah, kemajuan terbaru dalam studi korteks pendengaran manusia telah dihasilkan dari kovergensi cover, pencitraan otak fungsional studi. Pada manusia yang rekaman saraf insfansufi pada monyet primata mendengar korteks jauh lebih baik Deng... pada primata korteks pendengaran primar yang menerima sebagian besar inputnya dari inti genelaj medial terletak di lobus temporia tersembunyi dari pandangan di dalam vi... visura lateral audori primar primata konstruksi terdiri dari tiga daerah yang berdekatan bersama ketiganya area dimaksud sebagai inti wilayah sekira sekitarnya inti di wilayah adalah band sering disebut sabuk dari area pendengaran sekunder korteks area korteks pendengaran sekunder di luar sabuk adalah dipanggil parabel area Se terdapat sekitar 20 area yang teriksa dari korteks pendengaran pada primata sistem pendengaran fungsi sistem pendengaran adalah persepsi suara Suara adalah getaran molekul dari udara yang merangsang sistem pendengaran Manusia hanya mendengar getaran molekul antara 20 dan 20 ribu hertz siklus per detik Amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas dari getaran molekul Paling erat terkait dengan persepsi kenyaringan, nada, dan warna suara Lalu ada telinga Gelombang suara bergerak dari telinga luar ke saluran pendengaran dan menyebabkan membran timpani atau gendang telinga bergetar Getaran-getaran ini kemudian dipindahkan ke tiga tulang kecil yang berada di telinga tengah Getaran sanggurdi memicu getaran dari membran yang disebut jendela oval Yang pada gilirannya mentransfer getaran ke cairan koklea yang berbentuk siput Koklea adalah tabung panjang melingkar dengan struktur internal yang hampir menyentuh ujungnya. Struktur internal ini adalah organ reseptor penstruktur pendengaran (organ korti). Koklea sangat sensitif; manusia dapat mendengar perbedaan nada murni yang berbeda dalam frekuensinya hanya 0,2%. Prinsip utama pengkodolan koklea adalah bahwa frekuensi yang berbeda menghasilkan stimulus, stimulasi maksimal sel-sel rambut pada titik yang berbeda di sepanjang membran basilar dengan frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan aktivasi yang lebih besar dan lebih dekat ke jendela dan frekuensi yang lebih rendah menghasilkan aktivasi yang lebih besar di ujung membran basilar.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 dengan cara yang sama bahwa pengorganisasian sistem visual sebagian besar retinopotik, organisasi sistem pendengaran sebagian besar bersifat tonotopik Efek kerusakan pada sistem pendengaran Studi tentang kerusakan pada sistem pendengaran adalah penting karena ada dua alasan Yang pertama, ini memberikan informasi tentang penyebab dan pengobatan tuli klinis Lalu, yang kedua memberikan informasi tentang cara sistem pendengaran bekerja. Kerusakan korteks pendengaran, upaya pengkarakterisaksi efek kerusakan pada korteks pendengaran manusia, telah diperumit oleh fakta bahwa kebanyakan korteks pendengaran manusia adalah di celah lateral. Akibatnya, jarang dihancurkan di keseluruhan, dan jika iya, selalu ada kerusakan luas untuk sekitar jaringannya. Sebagai sebuah hasil, upaya untuk memahami itu efek kerusakan korteks pendengaran telah diandalkan di sebagian besar studi pembenahan lesi ditempatkan di Mount Humans Sebagian besar studi tentang efek lesi korteks pendengaran telah menilai efek dari lesi besar melibatkan di wilayah inti dan sebagian besar wilayah sabuk dan parabel. Tuli pada manusia. Ketulian adalah salah satu cacat manusia yang paling lazim Diperkirakan sekitar 360 juta orang saat ini menderita ketulian dari penonaktifkan gangguan pendengaran Total tuli jarang terjadi, terjadi hanya 1% tuna rungu individu Masalah pendengaran yang parah biasanya disebabkan oleh kerusakan telinga bagian dalam atau telinga tengah atau kesyaraf permukaan di dari mereka daripada dari kerusakan yang sentral. Ada dua kelas umum gangguan pendengaran yang terkait dengan kerusakan pada konduktif tuli dan yang terkait dengan kerusakan pada koklea atau pendengaran syaraf atau tuli syaraf. Penyebab utama tuli syaraf adalah hilangnya reseptor sel rambut Jika hanya sebagian kokle yang rusak, individu dapat melakukan ketulian syaraf untuk beberapa frekuensi, tapi tidak pada yang lain Misalnya, gangguan pendengaran yang berkaitan dengan usia menunjukkan defisi tertentu dalam mendengar frekuensi tinggi Itu sebabnya, orang yang lanjut usia sering memiliki kesulitan suara S, F, dan T yang membedakannya, mereka bisa mendengar orang berbicara kepada orang mereka, tetapi sering terjadi kesulitan pemahaman apa itu orang-apa. Seringkali, saudara dan teman tidak menyadari banyak kebingungan yang ditampilkan oleh orang tua dari kesulitan diskriminatif terdengar. Gangguan pendengaran kadang-kadang dikaitkan dengan tinnitus atau dering telinga. Ketika hanya satu telinga yang rusak maka dianggap berasal dari telinga itu Namun tingkat syaraf dari telinga yang berdering tidak memiliki efek mempengaruhi dering Ini menunjukkan bahwa perubahan sistem pendengaran pusat yang disebabkan oleh tuli adalah penyebab tinnitus Sistem sensori motori Sentuhan dan rasa sakit sensasi dari tubuh Anda disebut sebagai somatosensation Sistem yang memediasi sensasi tubuh ini terpisah dari tiga interaksi sistem Yang pertama, sistem eksteroceptif yang merasakan eksternal rasangan yang diterapkan pada kulit Yang kedua, sistem proprioceptif yang memonitor informasi tentang posisi tubuh itu berasal dari reseptor di otot, sendi, dan organ keseimbangan ketiga, intro system yang menyediakan informasi umum tentang kondisi di dalam tubuh, misalnya suhu dan tekanan darah seperti efek kerusakan pada korteks pendengaran primer efek kerusakan pada korteks sensori motori primer sering sangat ringan mungkin karena seperti sistem pendengaran, sistem sensorimotori menampilkan banyak jalur palarel Para peneliti menilai kemampuan somatosensorik pasien epilepsi sebelum dan setelah eksisi unilateral termasuk S1 Mengikuti operasi, pasien menunjukkan dua kontralateral monitor defisit Kemampuan berkurang untuk mendeteksi sentuhan ringan Dan berkurang kemampuan untuk mengidentifikasi objek dengan sentuhan Misalnya, defisit pada stereognosis Agnosia somatosensori Ada dua jenis agnosia, agno, agnosia somatosensori Ada dua jenis agnosia somatosensori utama Pertama adalah astereogonomi ketidakmampuan mengenali objek dengan sentuhan. Kasus astereoliognosia murni yang terjadi tanpa adanya defisit sensorik sederhana jarang terjadi. Kedua, agnosia somatosensori adalah asomatognosia kegagalan mengenai bagian-bagian tubuh sendiri. Asomatognosia biasanya unilateral hanya mempengaruhi sisi kiri tubuh, dan biasanya dikaitkan dengan kerusakan yang luas pada temporal kanan dan posterior. Selanjutnya, ilusi karet tangan. Ilusi tangan karet atau perasaan bahwa benda asing dalam hal ini adalah tangan karet, sebenarnya adalah bagian dari tubuh seseorang sendiri. Mekanisme saraf untuk ilusi tangan karet tidak diketahui. Studi pencitraan fungsional telah menyarankan bahwa asosiasi korteks di parietal posterior dan frontal loop berperan dalam induksi. Neuron bimodal frontal dan parietal dengan bidang visual dan somatosensori berperan penting. Persepsi nyeri Persepsi nyeri paradoks dalam tiga hal penting yang dijelaskan dalam tiga sebagian berikut. Pertama, adaptasi terhadap rasa sakit. Salah satu paradoks rasa sakit adalah bahwa pengalaman yang tapaknya sangat buruk dalam kenyataannya sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Paradoks kedua nyeri adalah bahwa ia tidak memiliki representasi kortikal yang jelas. Stimulus yang menyakitkan mengaktifkan banyak area korteks termasuk tamulus, S1 dan S2, insula, dan singulet korteks anterior. Namun hanya daerah singulet korteks anterior yang berpengaruh dalam rasa nyeri yaitu reaksi emosional terhadap rasa sakit dan respon adiktif untuk meminimalkan nyeri terhadap persepsi nyeri itu sendiri Ketiga, kontrol nyeri yang menurun Paradoks ketiga rasa sakit adalah bahwa pengalaman sensorik yang paling menarik ini dapat ditekan secara efektif oleh faktor-faktor kognitif dan emosional Nyeri Neuropatik Nyeri Neuropatik adalah nyeri kronis yang parah tanpa adanya stimulus nyeri yang dapat dikenali Kasus kas nyeri neuropatik berkembang setelah cedera, cedera sembuh dan tampaknya tidak ada alasan untuk rasa sakit lebih lanjut Tetapi pasien mengalami rasa sakit yang luar biasa kronis Dalam banyak kasus, nyeri neuropatik dapat dipicu oleh stimulus yang tidak berbahaya Seperti sentuhan lembut Sensus kimia, bau dan rasa Penciuman atau bau dan pehembusan atau rasa Disebut sebagai indra kimia karena fungsinya adalah untuk memantau kandungan kimia dari lingkungan. Bau adalah respon dari sistem penciuman terhadap bahan kimia yang terbawa melalui udara, yang ditarik melalui penghirupan pada reseptor di saluran hidung. Dan rasa adalah respon sistem pernapasan terhadap bahan kimia dalam larutan di, ro di rongga mulut. Peran adiktif dari indra kimia pada manusia. Peran adiktif utama dari indra kimia adalah evaluasi makanan potensial, yaitu mendorong konsumsi sumber energi dan nutrisi sambil menghindari racun di lingkungan alami. Namun, pada banyak spesies lain, indra kimiawi juga memainkan peran utama dalam mengatur interaksi sosial. Beberapa dari banyak spesies melepaskan feromon bahan kimia yang mempengaruhi fisiologi dan perilaku sejenisnya, atau anggota spesies yang sama. Banyak mamalia melepaskan feromon yang berfungsi sebagai penarik seksual. Sistem penciuman Sel-sel reseptor penciuman terletak di bagian atas hidung, tertanam dalam lapisan jaringan yang ditutupi lendir yang disebut mukosa penciuman. Dendrit mereka terletak di saluran hidung, dan akson mereka melewati bagian keropos dari tengkorak dan memasuki umbi olfactorius di mana mereka bersinapsulasi pada neuron yang diproyeksikan melalui saluran penciuman ke otak Pada mamalia, setiap sel reseptor olfactorius hanya mengandung satu jenis molekul protein reseptor Protein reseptor penciuman berada di membran dendrit sel reseptor penciuman di mana mereka dapat distimulasi dengan mengedarkan bahan kimia yang, eh, yang ada di udara di saluran hidung Sistem pencairan Sel reseptor rasa ditemukan di lidah dan di bagian rongga mulut Di lidah ditemukan di sekitar tonjolan kecil yang disebut papila atau papila tunggal Dalam setiap indera perasa, hanya satu dari sel reseptor Sel presinaptik yang bersinapsulasi ke neuron yang membawa sinyal menjauh dari tunas Komunikasi di antara sel-sel lain dari sel me pengecap tampaknya terjadi melalui GAP junction seperti sel-sel reseptor penciuman sel-sel reseptor gustatory bertahan hanya beberapa minggu sebelum digantikan oleh sel-sel baru potongan melintang dari papila. setelah banyak protein reseptor di di diidentifikasi dua fitur penting dari sistem gustatory menjadi jelas pertama tampaknya hanya ada satu protein reseptor Per sel reseptor rasa. Kedua, protein reseptor rasa tidak terbatas pada rongga mulut. Banyak yang ditemukan di tenggorokan. Kerongkongan dan paru-paru. Kinamon 2012. Jalur utama di mana sinyal gustatori dilakukan ke korteks diilustrasikan pada gambar 7.20. Ada sini gambarnya seperti ini contohnya. Neuron af Ferren ganas, meninggalkan mulut sebagai bagian dari saraf kranial wajah Glosoparyngeal Dan Fagus Yang membawa informasi dari depan lidah, belakang, lidah, dan mulut Rongga masing-masing semua serat ini berakhir di nekleus soluliter, medula Tempat mereka bersinaps pada neuron yang memproyeksikan ke nukleus posterior ventral thalamus akson gustatori dari nukleus ventral posterior ke pusat gustatori primer yang ada di insula, area korteks yang bersembunyi di celah lateral. Lihat Linser dan fontan, Fontanini 2014. Area berbeda dari korteks gustatori primer mewakili setiap rasa Peng et el, al 2015 Cortex gustatoris kunder ada di cortex orbitofrontal frontal uh, gambar 7.20 berbeda dengan proyeksi sistem sensorik lainnya proyeksi sistem gustatori biasanya ipsilateral ipsilateral gambar 7.20 seperti ini sistem gustatori manusia Prima gustatory korteks ada atau korteks gustatory primer ventral posterior nek nukleus atau talamus inti posterior ventral talamus solitary nek nukleus inti soliter vagus nerve saraf vagus oral cavity oral cavity rongga mulut glossopharynge pari Nerve glossoparainyal, nerv, saraf glossoparainyal, tongue, lidah, facial nerve saraf wajah, primer gustatory cortex, korteks gustatory primer, Secondary gustatory cortex, korteks gustatory sekunder. Gambarnya seperti di sini, bisa di zoom. Gambarnya, contoh gambarnya seperti ini. Lanjut Penyetelan luas versus penyetelan sempit Teori pemrosesan, lima komponen primer kuno tentang rasa menyiratkan bahwa setiap reseptor, gustatori dan neuron secara luas disetel merespon berbagai selera Namun daftar yang tepat terakumulasi dari molekul dan mekanisme reseptor menunjukkan bahwa masing-masing reseptor gustatory disetel secara sempit merespon hanya satu rasa atau setidaknya untuk sedikit rasa Memang sebagian besar sel reseptor telah ditemukan di setel secara sempit, yang konsisten dengan fakta bahwa setiap sel hanya memiliki satu jenis molekul protein reseptor. Ada satu pengecualian untuk penyetelan sempit dalam pengecap rasa. sel persinaptik, Setiap sel persinaptik tampaknya mengintegrasikan sinyal dari semua sel reseptif dalam indera perasanya. Dan sebagai akibatnya, sebagian besar sel persimnaptik disetel secara luas. Mafe et al. 2012. Di korteks, pengkodean bahkan lebih luas karena banyak neuron di sana merespon bau, tekstur dan suhu makanan. De Araujo dan Simon 2010. Dalam kusta, kusta gustatori sekunder banyak neuron yang tampaknya menandakan kesenangan makanan. Mereka tidak menembak sama sekali jika subjek kenyang. Rolls et al. 2010. Beberapa bukti menunjukkan bahwa korteks gustatory primer terorganisir secara chemotropical cemoto, se on field et al. 2004). Mengukur respon FMRI terhadap lima rasa primer dan menemukan bahwa setiap rasa primer menghasilkan aktivitas di area korteks gustatory primer yang berbeda. Peta sem semotopik berbeda di masing-masing relawan Dan ada tumpang tindih yang cukup besar dari lima daerah Tetapi peta di setiap relawan stabil dari waktu ke waktu Temuan serupa telah dilaporkan pada tikus Chen et al. 2011 Kerusakan otak dan indra kimia Ketidakmampuan untuk mencium disebut anosmia Ketidakmampuan untuk mencicipi disebut augeusia Penyebab neurologis yang paling umum dari anosmia adalah pukulan ke kepala yang menyebabkan perpindahan otak di dalam tengkorak dan gunting saraf penciuman di mana mereka melewati pelat berkisi. Defisit yang uh, kurang lengkap dalam penciuman telah dikaitkan dengan berbagai gangguan neurologis, termasuk penyakit Alzheimer, sindrom Down, sindrom epilepsi, multiple sclerosis. Sindrom Kors Korsakov Dan penyakit Parkinson Godoy et al. 2015 Godoy Godoy et al. 2015 Ageusia Auge Jarang mungkin karena Sinyal sensorik dari mulut dibawa melalui Tiga jalur terpisah Namun parsial ageusia Auge Terbatas pada to Two, two third Anterior lidah di satu sisi Kadang Kadang diamati setelah kerusakan pada telinga di sisi tubuh yang sama. Ini karena cabang saraf wajah yang membawa informasi gustatori dari 2/3 anterior lidah melewati telinga tengah. Karakteristik perhatian selektif. Perhatian dapat difokuskan dalam dua cara yang berbeda, dengan proses kognitif internal, perhatian endogen atau oleh peristiwa eksternal, perhatian eksogen. Lihat Cica bortolomeo, dan Lupianes 2013. Tetapi Lihat Makalo, Mak, Makaluso dan Dorici 2013. Misalnya, perhatian Anda dapat difokuskan pada permukaan meja karena Anda mencari kunci. Anda perhatian endogen. Perhatian endogen. Atau dapat ditarik ke sana karena, ku, karena kucing Anda membalikkan lampu. Perhatian eksogen. Perhatian endogen dianggap demi, dimediasi oleh mekanisme saraf. Top down dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Sedangkan perhatian eksogen dianggap dimediasi oleh mekanisme saraf bottom up dari dari level bawah ke level yang lebih tinggi. Lihat Miller and Busman, 2013. Gerakan mata sering se seiring memainkan peran penting dalam perhatian visual. Tetapi penting untuk menyadari bahwa perhatian visual dapat digeser tanpa mengubah arah fokus visual. Lihat Kraus, Krauslis. Lovejoy and Zenon 2013. untuk membuktikan ini pada diri Anda. Lihat demonstrasi check it out berikutnya. Berusakan otak dan indera kimia ketidakmampuan untuk mencium disebut fenomena pesta cocktail adalah kenyataan bahwa bahkan ketika Anda memfokuskan begitu penuh perhatian pada satu percakapan, sehingga Anda sama sekali tidak menyadari konten percakapan lain yang terjadi di sekitar Anda. Penyebutan nama Anda di salah satu percakapan lain akan segera mendapatkan akses ke Anda kesadaran, akses ke Anda akses kesadaran Anda. Fenomena ini menunjukkan bahwa otak Anda dapat memblokir kesadaran semua rangsangan kecuali orang-orang dari jenis tertentu, sementara masih secara tidak sadar memantau rangsangan yang tersumbat jika lau terjadi sesuatu yang membutuhkan perhatian Anda. Ubah kebutaan. Tidak ada ilustrasi yang lebih baik tentang pentingnya perhatian selain fenomena perubahan kebutaan. Len 2014, Simon N. Rensin 2005 Untuk mempelajari perubahan kebutaan, seorang sukarelawan diperlihatkan gambar foto pada layar komputer dan diminta untuk melaporkan perubahan apapun pada gambar segera setelah dipetahui. Bahkan gambar tersebut terdiri dari dua gambar yang bergantian dengan jeda kurang dari 0,1 detik diantaranya dua gambar foto identik kecuali satu fitur kotor sebagai contoh dua gambar pada gambar 721 identik kecuali bahwa gambar di tengah di dinding hilang dari satu Anda mungkin berpikir bahwa siapapun akan segera melihat gambar itu menghilang dan muncul kembali tapi bukan itu yang terjadi kebanyakan sukarelawan menghabiskan banyak waktu menata gambar mencari seperti yang diinstruksikan untuk beberapa perubahan Sebelum mereka melihat gambar yang menghilang dan muncul kembali, ketika mereka akhirnya menyadari mereka heran mengapa mereka begitu lama. Tidak ada ilustrasi yang lebih baik tentang pentingnya perhatian selain fenomena perubahan kebutaan. Lain 2014, Simon and Rensing 2005. Untuk mempelajari perubahan kebutaan, seorang sukarelawan diperlihatkan gambar foto pada Mengapa perubahan kebutaan terjadi itu terjadi? Itu terjadi karena berlawanan dengan kesan kita. Kita melihat sebuah adegan, kita sama sekali tidak memiliki ingatan untuk bagian-bagian dari adegan yang bukan fokus perhatian kita. Saat melihat adegan pada gambar 721, sebagian besar sukarelawan mendatangi kedua orang itu dan tidak melihat seketika gambar itu menghilang dari dinding di antara mereka. Karena mereka tidak memiliki ingatan tentang bagian-bagian dari gambar yang tidak mereka hadiri Mereka tidak sadar ketika bagian-bagian itu berubah Fenomena beru perubahan kebutaan tidak terjadi tanpa interval singkat Miss kurang dari 0,1 detik Antara gambar meskipun mereka nyaris tidak menghasilkan kedipan Tanpa jeda, tidak ada memori yang diperlukan dan perubahan segera dirasakan Mekanisme saraf perhatian Moran dan Desimon 1985 Adalah yang pertama menunjukkan efek perhatian pada efek Aktivitas saraf. Mereka melatih monyet untuk menatap titik fokusasi pada layar ketika mereka merekam aktivitas neuron di daerah prestriat pres, pres yang merupakan bagian aliran, aliran ventral dan sangat sensitif terhadap warna. Dalam satu percobaan mereka merekam dari neuron-neuron individual yang merespon pada cahaya mereka merah atau hijau dan merah atau hijau di bidang reseptif mereka. Ketika monyet dilatih untuk melakukan tugas yang membutuhkan perhatian pada isyarat merah Respon terhadap isyarat merah meningkat dan respon terhadap isyarat hijau berkurang Sebaliknya terjadi ketika monyet hadir untuk hijau Eksperimen yang serupa dengan monyet telah dilakukan pada manusia menggunakan teknik pencitraan otak fungsional Sebagai contoh, Korbeta dan Rekan 1990 menyajikan kumpulan rangsangan bergerak berwarna berbagai bentuk dan meminta sukarelawan untuk membedakan rasangan berdasarkan gerakan warna atau bentuk mereka perhatian terhadap bentuk atau warna menghasilkan peningkatan aktivitas di area aliran sentral perhatian pada gerakan menghasilkan peningkatan aktivitas di area aliran dorsal dalam penelitian lain tentang perhatian pada sukarelawan manusia ungerleider dan Ax di 1994, 1994 menunjukkan relawan serangkaian wajah para relawan ditanya apakah wajah-wajah itu memiliki milik orang yang sama atau apakah mereka berada di posisi yang sama relatif terhadap pinggai. Ketika mereka memperhatikan identitas daerah aliran ventral lebih aktif, ketika mereka memperhatikan posisi daerah aliran dorsal lebih aktif. Simultana, simultanagnosia. Dia dapat mengidentifikasi objek di bagian manapun dari bidang visualnya jika mereka disajikan secara individual dengan demikian ia tidak menderita kebutaan atau cacat bidang visual lainnya. Masalahnya adalah gangguan perhatian yang disebut simultanagnosia. Secara khusus ia menderita simultanagnosia visual kesulitan menghadiri secara visual kelebih dari satu objek pada satu waktu. Karena aliran forsal kortek parietal posterior Bertanggung jawab untuk melokalisasi objek secara visual di ruang angkasa Anda mungkin telah berhipotesis bahwa masalah pasien terkait dengan kerusakan pada area ini Jika Anda melakukannya, Anda benar Simultagnosia biasanya dikaitkan dengan kerusakan bilateral pada korteks parietal posterior Oke, mungkin itu sekian presentasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.